Oke okay guys kali ini saya akan mereview game baru nama Magic Rampage Sebelum saya mereview jangan lupa untuk klik subscribe di bawah Untuk review game terbaru lainnya Oke okay. kita bisa lihat di newsletter Oh ini adalah oh, Facebook The new ranking system is not available Kita lihat options, graphic trafiknya bisa hide bahasanya nggak bisa di, bahasanya kita cari bahasanya bisa english tuang guys yaudah kita pilih english FT. dan start wow jadi dik langsung new game aja yang pencet terus cari karakternya saya kalau saya memilih karakter suaranya misalnya black mage. nah ini nih black mage ini lumayan, lumayan. kalian bisa memilih karakter lainnya kalau saya sukanya black match kalian bisa menurut ace color body ace mata color itu warna body itu body itu tangan oke okay. capture 1 gen 1 oke okay. jadi kita ambil coins itu ada api kayaknya kena api mati itu ada orang main terbunuh saya nggak tahu kenapa itu Dapet demon hmm. kita baca jam jam wheels in the air for a double jam oh kita ambil coinsnya semua dulu kita ambil kita coin dapat itu ada orang kenapa itu lagi dibukin, jadi kita disuruh selamatkan orang ini. Peluru saya tak habis, dia ada cooldown. Nah dia ngomong hey soldier, wow itu itu zombie guys kayaknya. Nah kita disuruh bergerak dan kita disuruh mengindungi king. nanti kita dapat weapon. Oh, dan kita ambil dulu fasnya, karena koin itu berguna untuk membeli satu di shop. Kita ambil sini. Ini bisa double jump. You can break wooden cat Oke, okay. tampil tuh kita dapat baju guys. Kita pakai dulu baju itu adalah armor guys ntar kita pakai ntar aja guys indomie kita buat fatality eh bom killer kita ambil dulu fast mulai itu isi darah kita dapat darah dan selesai capture 1 end of dungeon 1 Oh kita masih capture satu guys gold collector bonus oh. jadi buat apa ya gold itu saya juga tidak tahu nah kita select play dan jangan dua, oke. Langsung mulai, 2, 1, dan jangan dua. Catur satu, dan jangan Langsung ada zombie, dan langsung kita bunuh. aja guys, fatality fatality tam dulu. Fas-fasnya seperti biasa, koin sangat berguna, guys. Kalau tidak diamond, dapat darah lumayan, guys. Jadi, kita berusaha untuk naik dan enggak dapet, dapet guys itu dap, kita dapet diamond guys hit lagi guys langsung dapet iya yeah. dapet kita pakai bajunya dulu natural magic face equip armor kita 8 nah. armor kita 8. dapat armor bajunya lumayan bagus ya guys nah Ada zombie kita bunuh kita bunuh, bunuh. Waduh, darah saya tinggal itu, Tidak lagi guys Kita pakai dulu bajunya, Formal 42 Nah, bagus nih guys Jadi kita gak, tidak gak mudah mati Oh, kita lupa mencet tombolnya Dan nah, Itu ada teman kita lagi guys. Senang dibukin Kita bantuin Iya, darah kita guys Kita harus pakai darah guys Nah, saya lupa whats close, Candy okay, memberi had hadiah lagi nih kepada kita Dia ngasih agung-agungan Bawah senjata guys Waduh kira senjata Oh, Sekarang saya salah pake Dan Sambil lagi koinnya biasa Ini lagi amin sungguh mudah guys Kita ambil Hitonya Dan kita ambil koinnya dulu guys biar kita dap diamond kayaknya fast bunga itu ada diamond nah kita dap diamond ya guys oke okay. nah kita cair lagi dan muskrat use them use them zombie nya ngerti nah, nah kita dap darah lagi lumayan aduh guys kenapa ini lama guys let they use name as perfect to reach high kita gini guys hmm, pelurunya habis itu merah-merah aman, masih pelurunya nah, kira-kira dapet, ayo kita loncat nanti guys ayo kita loncat, ayo ayo ayo apakah bisa dapat? hmm, gabisa dapet oh, oh kita, kita harus mendorong box ini untuk ke atas tudah api nah hanya sapi kenapa itu yang termati belum lagi uh. nah ayo kita bunuh lagi aduh ayo Ini uh. juga uh headshot wah dapet headshot headshot kok bisa nunggu sih oh dimainnya pedang nih kita ada pendarah use nah habis itu kita cari oh iya ada zombie lagi ini nah, satu ya tembak terus darahnya main jackpot lagi time nah, for the head for critical damage itu ada zombie lagi zombie banyak banget bunuh lagi ya. nanti Yo langsung, udah selesai capture, of dengan dua selesai.